Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Teman-temanku yang baik hati Semoga Dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Kembali lagi ya Sama Riri manis hmm, Oh ya kali ini hmm kita mau berbagi bagaimana caranya membersihkan selang kencing dan itu kandang kencing untuk pasien yang sakit ginjal semua harus bersih. itu tempat untuk merendam selangnya itu dikasih air steril di dalamnya direndam sampai nanti malam kalau <tuh> malam kan dipakai kalau siang si pasien tidak memakai kantong urin semua harus disetiri sampai bersih dicuci sampai bersih dilap kering terus di cek ada yang kendor apa enggak itu harus di kuatkan dulu biar malam dipakainya gampang enggak macet semua harus dibersihkan disetirin sampai bersih enggak boleh ada yang Lupa dimasukkan itu ke dalam air yang demamnya steril. Pas masukinya, itu tutupnya. Itu dibuka biar udaranya tidak terus ditutup lagi. itu tempatnya itu biru warna selangnya harus dicuci bersih juga dilat sampai kering disetirin juga. kalau sudah di taruh tempatnya di itu cantolin di situ itulah seperti suster aja. Ya udah dulu ya teman-teman, video kali ini sampai, cukup sampai di sini saja. Simak video selanjutnya. E, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.